Informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Lesla tentunya Baiklah para sahabat Lesla, dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di siang hari ini Kita ke kabar pertama para sahabat, yang perhatikan ada sebuah spesial banget nih dari Akus Nalfuti Bilar Masya Allah banget ya memposting sebuah postingan momen ketika idola krisangan kita di acara Lida di Indosiar Masya Allah banget ya Gilgal dangdut nih luar biasa Idola kesayangan Alhamdulillah Kita mempunyai Idol yang sangat luar biasa Lesti Rizky Bilar yang tentu Multi talent banget Masya Allah mudah-mudahan selalu banyak dukungan Support dan doa Kepada idola kesayangan kita ini Ada kalimat juga Yang dituliskan di postingan tersebut Lewat caption yang dituliskan Bangga sih punya idola yang punya critical dan networking yang luas Karena zaman sekarang yang penting itu networkingnya persahabat ya Masa mau stuck gitu aja nggak mau maju Tapi emang si kakak ini kan ya masya Allahnya cerdas Supel dan punya attitude bagus Jadi nggak heran lah bisa gabung kemana-mana dia tuh persahabat ya masya Allah Alhamdulillah, tentunya serba bisa. Inilah kesayangan kita hingga banyak tentunya pengusaha-pengusaha yang ingin selalu bekerja sama dengan idola kesayangan Kita ini banyak komentar, tanggapan juga yang diberikan di postingan tersebut, yakni dari Agung Instagram. Chin underscore 098 underscore mengatakan itu pun masih sebagian Padahal Bilar masih banyak teman temannya katanya persahabat ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Nauf Kediri mengatakan di kolom komentar Alhamdulillah bangga banget punya idola yang disayangi banyak orang Karena pintar mendapatkan diri supel serta punya attitude yang luar biasa inisiasi kebanggaan bangsa ya alhamdulillah, kita berbahagia banget mengidolakan Lesti maupun kakak Rizky Pilar. Untuk selanjutnya, persahabat, kita tentunya melihat ada kabar di akun Instagram Kapan Lagi Dangdut. Ini menggambarkan soal Lesti Kencioara. Sebelumnya perhatikan juga di sebuah kalimat caption yang dituliskan, Lesti kerap mencuri perhatian netizen, terutama saat ia hamil seperti saat ini. Perhatian netizen tertuju pada perutnya yang semakin terlihat besar menonjol Termasuk saat ia menghadiri tujuh bulanan Aurel Syah kemarin Pesonanya ternyata sangat anggun, makin cantik terutama saat ia mengenakan dress mewah Yuk intip potret lainnya di link bio kami, masyalah banget ya kita lihat di sebuah kalimat, nih makin cantik dan glowing 10 potret terbaru Lesti, kenakan busana mewah, pancarkan, aura bumil, anggun berkelas Wow, fantastis banget nih persahabat ya Coba aja nih kita intip yuk ke slide berikutnya Inilah tentunya 10 potret idola kesangan kita yang sangat tampil cantik Wow, ini memakai dress warna putih dan selanjutnya ini ketika foto shoot bareng suami tercinta dan untuk berikutnya ini ada postingan memakai dress warna pink persahabatnya ketika menghadiri acara anugerah KPI 2021 di Indosiar Ini sih luar biasa kebanggaan banget yang sang keciara selalu tampil cantik dan auranya semakin hari semakin aur-auran aja ya Masya Allah hingga tentu komentar juga banyak diberikan di postingan tersebut dari akun Namirano Anuskor 4, Masya Allah, bumil, gelis, gemes, kesayangan, tuh. tuh. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Sabil Zifa Aura, mengatakan, Aura kecantikan semakin terpancar dan bersinar. Masya Allah banget ya, memang idola kesayangan kita selalu membuat bangga dan selalu membuat kita bahagia. Selanjutnya, kita lihat juga persahabat di Ugaan Sental Putih Bilar. Ini memposting sebuah postingan foto dan kalimat Di postingan tersebut perhatikan kalimat panjang yang diposting Lagi bingung aja gitu Selebriti aja beramai-ramai pengen jadi pengusaha dan terjun ke bisnis Karena uangnya lebih bisa bertahan Buat tujuh turunan, tujuh tanjakan Karena uang dari dunia hiburan Kalau cuma jadi pemainnya itu gak seberapa dibandingkan Kalau jadi pengusaha entertainment dibalik layarnya Terus kalau ada yang katanya sudah kaya raya dari hasil usaha, ngapain masih terjun ke entertainment, jadi pemain baru yang duitnya nggak seberapa dibandingkan kalau dia jadi pengusaha, kan gak sinkron gitu ama polanya. Wow, persahabat ya. Dan juga kita lihat, di sini banyak komentar yang diberikan, banyak respon yang tentu diberikan dari para sahabat. Ada komentar dari akun Mia Kopit, mengatakan di kolom komentar, Kenapa sih kita nggak damai aja, paling nggak kita ngalah demi kebaikan, kenapa harus rame gara-gara persoalan yang nggak penting Kalau kalian panas karena dia ada di JWB, berarti dia itu besar pamornya di mata kita jatohnya Coba kita adem ayem aja, kan lebih kecil keberadaannya tuh Tentunya lagi-lagi persahabat ya, tentu artis sebelah nih yang membuat fans Leslar tentunya bisa ramai kembali persahabat Jakarta, ya, Karena tentunya Masuk di JWB Ada pemain baru Dan kita lihat juga komentar lain diberikan Dari akun SA2terasara4587 Waduh Berarti dia bakal lama main di JWB gitu Gantiin Bang Bilar selama cuti Oh tidak Emang gak ada artis lain gitu Persahabatnya Wow tentunya sebenarnya Ini oleh kita tentu akan mengambil cuti lama persahabat ya kurang lebih satu bulanan dipastikan Rizky Bilar itu akan cuti di sinetron CWB2 dikarenakan tentunya Rizky Bilar ini siaga banget menemani sang istri Dede Lesni sampai melahirkan dan kita lihat juga persahabat ada komentar lain diberikan dari akun mia.hermiana75 Jangan bingung saudaraku, kan Bang Bis sebentar lagi mau cuti, siap jadi suami siaga, jagain dana Lesti jadi di 2 ada banyak pendatang baru biar sepi sepikan yang nontonnya karena Bang Iqbal cuti tuh sahabat ya. <guluh> Kita doakan saja support yang terbaik untuk Lesti maupun kakak Rizky Bilang. Untuk berikutnya, para sahabat benar -benar ada kabar bahagia banget untuk kalian semua warga Konoha. Kita lihat aja nih informasi dari Indosiar. Karena sang kejora dan kakak Rizky Pilar ini akan tampil di acara Hari Ulang Tahun Indosiar yang ke-27. Wow, ini kabar bahagia banget ya, para Ya Alhamdulillah, kesayangan kita bisa hadir di pantung Indosiar. Perhatikan juga di kalimat info ketsen yang dituliskan, jangan lewatkan Malam Gemilang Hood Indosiar dengan konser penuh kejutan bersama artis top serta papan atas tanah air. Saksikan Wonderful Journey Hasnake Indosiar Luar Biasa hari Senin 10 Januari. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar atau video.com Wow, Allah banget ya iklannya ada kakak dan dedek Lesti di Indosiar tuh. Yang kangen Bunda Utun merapat, Leslar semangat, nunggu Leslar Wow, luar biasa bahkan ya komentarnya, ramai banget di postingan Indosiar Yuk sama-sama doakan yang terbaik, mudah-mudahan idola kita diberikan kesehatan kebahagiaan Amin